saya dari Bali Pak oh, oh, yeah. Kebetulan... Kebetulan? Nah, kita selalu kita, selalu kita akan Balik itu Langsung sampai Makassar Langsung kembali ya, kembali, silakan. kembali Kembali Cocok jadi pemimpin kembali. Ya. Kembali. Ayah. Ayah. Saya juga kayaknya isinya, oh. adik paling enggak juga Itu yang <laughs> tahu itu, nah, itu biasa, mantap nah, tuh. Oh, Makanya, kolong. anak bolong, ketemu mualau di dalam itu, okay. Ketur, ya biasanya Nah, jadi aku ketemu polisi aku jadi gitu. Nah, buat doang, tapi Tentukan, ini kan kalau pula ini, Oh iya, sudah berapa ya, nanti ikut langsung Teman terus nih, papi orang suka gandun yang harus Iya Hahaha sekolah, di sini Amin, bapak Amin, sama kami baru ketemu orang Jawa saya Semarang sudah cerita-cerita tadi <Baldwin>. bu sudah <suas> right? yeah. <inaudible> oh iya pak berarti disini udah berpelang dari kecilmu Oh, di, di sini 95. Orang Oh ya, 95, 95. 95. Kalau di, di Toraja Utara itu dua <gulis> Penempatan di sini, Pak. Korban selembar kertas, Pak. dulu ke sini itu berarti apa ya, kayak merasa dikorbankan gitu ya Durul, mm. dulu ya, dulu nih kurang <hidup>, lebih <ginduluh> ketika dapat panjang yeah. berubah yeah. <ginduluh> berarti pengorbanan tidak dikasih-kasih yeah. karena tidak mengkhianati hasil ya oh, ternyata baru tahu yeah. bahwa Tuhan punya rencana ya, oke nanti jadi cerita betul ya nah, mau <gat> oh, ya. <gat> <Benji nanti. gat> <gat> <gat> jadi kalau semua pemimpin nah, kayak gini nyaman semua masyarakat hmm, hmm. pak. Jadi yang kita punya kegiatan, saya nanti, nanti saya menyusul. Makasih yes. ya. bos. Bapak mohon izin kita mau ada kegiatan. Terima kasih ya. sudah mau menerima silakan. Belak ya. Katanya mau diceritakan kembali pak. Iya. <tis> Kalau kembali saya kasi. Ya. Ya. Ada materi aja pak tuh ya. Kalau ]ologue. Bapak, bapak seorang apa pimpinan Puan. yang amazing. Bapak, gitu. ya. Alhamdulillah. Saya datang. Kalau nanti saya tugas di Bali, bu, siapa tahu akan ada jodoh ketemu ketemuan. Siap, bapak. Kita <gripsen> tiga selalu terbuka, open ya, untuk bapak. Sedari. Iya. Terima kasih. Ramah, resmi, ya. pamit, melanjutkan tugas. Poco, Iya, yeah. parinya. Yeah. Yeah. Yeah.